Saya mau jadi dokter, Pak Guru, ucap Martina pada saya. Saya menjadi jadi poluan, Pak Guru, ucap lagi seorang anak bernama Desi. Mendengar dan melihat langsung cita-cita mereka, membuat betapa bersyukurnya saya bisa menjadi bagian dari mereka. Mengejar mereka, bermain dengan mereka, bahkan bisa tinggal di sini melewati hari demi hari bersama mereka ini adalah tahun ketiga saya Bobby Julianto Sialagan mengajar di pedalaman Papua di tahun 2019 saya mengajar di kampung Waisama dan di tahun 2020 hingga saat ini saya mengajar di kampung Windesi mengambil keputusan melanjutkan di kampung ini supaya bisa membawa perubahan ada anak-anak, khususnya di bidang pendidikan. Jangankan menelan menulis huruf, banyak anak di sini awalnya memegang pensil saja tidak bisa. Seakan-akan pensil adalah benda yang begitu jarang mereka pegang, bahkan lebih parahnya, seakan-akan pensil seperti tidak ada gunanya. Seperti kalimat yang sering saya dengar, "Semua akan indah pada waktunya." Semua bisa asal terbiasa Dengan kesabaran terus mengajar mereka Dengan semangat terus mendorong mereka untuk belajar Dengan sukacita saya selalu berusaha merangkul mereka Kini tangan mereka telah bisa mengukir huruf demi huruf, Kata demi kata sampai ke kalimat yang isinya saya ingin mewujudkan mimpi saya. Di balik ujung pensil ada terukir harapan mereka. Di balik ujung pensil ada perubahan yang mereka dapatkan. Ketika pensil salah menuliskan sesuatu, mereka bisa menghapusnya. Menghapus sebuah kesalahan, menghapus kebodohan, menghapus ketidaktahuan, dan. Menghapus kemiskinan, mari berjuang bersama untuk memutus rantai kebodohan di pelosok karena pendidikan untuk semua dan semua untuk pendidikan. Terima kasih kepada para partners dan donatur yang selalu setia mendukung program feeding and learning centers di Windesi, Kepulauan Yapen, Papua. Bersama kita merangkul mereka. Menuju masa depan yang lebih baik. Helping people live a better life.